Hai guys, assalamualaikum, salam rahayu, rahayu, rahayu, salam dari saya Ratu Bidadari. Dukun kondang idola sejuta umat kembali ke channel andalan Ratu Bidadari TV, channel terbaik di antara yang terbaik. Oh mungkin saat ini yang lagi trending topik atau yang lagi viral atau lagi famous itu tentang oh, banyak para content creator. Banyak para paranormal, spiritual, dukun-dukun semua Terus peramal-peramal dan anak indigo Saya lihat Meramal uh, pulau Jawa terpecah menjadi dua Fakta atau mitos uh, Pulau Jawa jadi dua Saya ulangi lagi Pulau Jawa jadi dua Berarti kan terbelah lah kira-kira ini mitos atau fakta percaya atau tidak kalian nah ini kan harus dikaji harus diteliti lah terpecahnya atau terbelahnya pulau jawa menjadi dua ini lah ini kan harus dicari faktor apa apakah ada orang yang motong pakai apa gergaji, apa ya Gergaji mesin atau sinsu atau pula jawa ini diiris-iris pakai pisau dapur atau pulau jawa ini diiris-iris pakai silet atau pulau jawa ini dicambuk sampai terbelah menjadi dua. Nah, kalian ini tinggal percaya tidak. Nah, ini kan harus dianalisa benar apa tidak gitu. Lah, kok bisa terbelah itu karena faktor apa? Karena faktor alam semisal E, terjadinya Ledakan gunung berapi Jadi gunung itu Meletus Meledos mengeluarkan lava pijar mengeluarkan Apa api-api Mengeluarkan batu pasir dan lain-lainnya Menjadikan e, Bumi itu rongga Rongga Terus ambles dan Terjadilah Oh, apa? gesekan bumi atau gunung-gunung di pulau Jawa itu meledak semua meletus semua mengakibatkan pulau Jawa terbelah menjadi dua. Ini kan analisanya tafsir atau pulau Jawa terjadi tsunami. Ya, siapa tahu aku nggak tahu gitu. Apakah benar? Ramalan-ramalan yang lagi viral, lagi trending, lagi famous di sosial media, di Youtube, di Tiktok, di Facebook, di Instagram, di Twitter, di Google, dan sosial media lainnya. Oh, izinkan Ratu Bidadari angkat bicara. Saya juga peramal, saya juga ahli terawangan. Maka di situ saya juga mau nerawang, apakah benar di tahun 2022 Pulau Jawa terpecah atau terbelah menjadi dua. Cuman saya mau ngerokokan dulu, biar nggak stres, biar nggak sepaneng, biar nggak ngamuk. saya tak rokokan bentar eh, karena menerawang itu membutuhkan sebuah energi yang cukup besar mengeluarkan energi saya untuk menembus dimensi ruang dan waktu masa yang akan datang atau masa yang belum terjadi jadi saya butuh kekusukan, butuh ketenangan jiwa gitu loh apakah benar terbelah atau tidak kan saya harus terawang dulu saya tidak mudah percaya jadi kita enggak mendapatkan informasi kan harus dianalisa ini bener enggak datanya sesuai enggak ilmiah enggak otentik gak gini ini kan harus di analisa harus diteliti Hai boleh semena-mena Oh di, kita percaya karena banyak eh, pra peramal terawangan paranormal, spiritual, dukun yang e, secara keilmuannya juga bukan apalah bal, tapi belum memumpuni. Kalian sudah siap? Sudah siap belum? Sudah siap belum? Kalau kalian sudah siap Saya akan mencoba untuk meramal Atau menerawang menembus dimensi ruang dan waktu Benarkah terawangan dan ramalan mereka kepada konten kreator, para youtuber Yang mengatakan pulau Jawa terbelah menjadi dua Oke, okay? saya minta waktu Kurang lebih 3 menit lah, gak sampai 5 menit untuk berdiam diri Saya hitung dari angka 3, 2, 1 Tapi jangan tidur, biar saya yang tidur, oke? Okay? Tadi saya udah tertidur berapa jam guys Satu jam atau dua jam tadi. <laughs> Sampai ngimpi-ngimpi saya uh, Habisan saya tembus ini barusan uh, Kayaknya Pulau Jawa aman-aman deh Jadi ramalan Dan terawangannya para Peramal-peramal uh, yang mengaku indigo mengaku paranormal dan spiritual uh, tidak benar. Jadi di tahun 2022 Pulau Jawa masih dalam status atau kondisi aman terkendali bukan aman terkendala ya guys. Kalau aman terkendali kan aman berarti dalam artian itu tidak benar. Kalau aman terkendala kan ada sesuatu gitu loh Memang suatu saat entah itu berapa tahun, entah berapa puluh tahun atau berapa ratus tahun. Memang benar sih Pulau Jawa kan terbelah itu benar. Cuman tidak di tahun 2020-an, entah di tahun berapa saya Tidak perlu katakan. Ya mungkin karena bencana alam hmm. ya, namanya alam kita tidak tahu gitu loh. Cuman di dalam konten Channel YouTube Pratubida dari TV ini, kita ambil sisi positifnya, kita ambil hikmahnya, dan kazahnahnya. Jadi, yang buruk ya, jangan dipakai. Yang negatif ya, ditinggalkan. Yang positif diambil supaya kita tetap mawas diri, tetap berhati-hati dalam menjalani sebuah kehidupan. Karena kita hidup ini Bukan hanya untuk urusan duniawi juga Bukan untuk urusan dunia saja Tapi untuk urusan akhirat Untuk urusan ketika kita sudah meninggal Nah kehidupan di dalam dunia ini guys Itu adalah kematian Kenapa saya Katakan Hidup di dalam dunia ini kematian Karena kita hanya Sementara Hanya fatta morgana Dalam artian Kita itu mampir ngombe Lek wong Jawa itu Ngomongnya itu mampir ngombe Lek wong Jawa Lek wong Kalimantan, wong Sulawesi, wong Papua wong Sumatera aku gak ngerti yo. Lek wong Jawa Kita itu hanya mampir minum jadi sementara Dalam dunia ini hanya sementara Dan sedangkan untuk manusia saat ini Manusia modern Generasi milenial saat ini uh, Umurnya itu nggak sampai 100 tahun guys Mungkin 70 tahun sudah out Sudah dead, sudah mati, sudah tewas 80 tahun bahkan Orang zaman sekarang Usia-usia 90 tahun pun sudah jarang Beda dengan orang-orang zaman dulu, kalau orang-orang zaman dulu kan ribuan tahun, ratusan tahun umurnya. Jadi semakin dunia ini semakin lama umur manusia juga semakin pendek. Terus postur manusia juga semakin pendek juga. Kenapa? Karena orang-orang dahulu itu postur tubuhnya itu gede-gede, dur-dur, tinggi-tinggi, dan besar-besar begitupun juga dengan dunia semakin hari semakin mengkeret itu bahasa Jawanya itu mengkeret kalau bahasa Indonesianya itu mengecil ya mungkin kalau pulau kalau pulau mungkin semakin kecil ya mungkin karena uh, air laut naik ya siapa tahu uh, tiap tahun naik satu senti satu senti satu senti nanti dikali berapa puluh tahun atau berapa ribu tahun bisa tenggelam Kita tidak ada yang tahu Nah terus kehidupan Kelanggengan Atau alam kelanggengan Atau kehidupan abadi ya setelah kita mati Kenapa Kehidupan yang sesungguhnya Atau kehidupan kelanggengan Adalah ketika kita sudah mati Karena kalau kita sudah mati Tidak akan mati lagi dan ketika kita mati bukan berarti kita mati e, dalam artian memecemkan mata terus sudah tidak tapi kita hanya berpindah kita hanya berpindah berpindah alam, berpindah dimensi, ruang dan waktu. Loh, jasad kita membusuk, jasad kita hancur, lebur. Tapi roh kita akan tetap hidup. Cuman alamnya bukan di alam dunia, ruang waktunya dimensinya bukan di dunia lagi, tapi ya memang ada sub-sub uh, atau sebuah dimensi di luar kehidupan atau di luar dimensi dunia. tuh. Jadi konten saya ini uh, sebuah edukasi, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya enggak boleh baperan. Kalau baperan berarti kopi kamu kurang pahit, main kamu kurang jauh. Kalau kamu pulang kurang pagi. Jadi kamu baperan. Buat kalian jangan lupa di-subscribe channel YouTube uh, saya Ratu Bidadari TV. Uh, di-like, di-comment, dan share dan support, dukung channel Youtube Ratu Bidadari untuk berkembang oke, okay, saya tutup uh, tema dengan tema dengan judul uh, Benarkah Ramalan Pulau Jawa akan terbelah atau terpecah menjadi dua bagian di tahun 2022 Ramalan-ramalan para konten kreator, para Youtuber atau anak ini, gak nggak tahulah. Itu tidak benar, saya luruskan tidak benar. Di 2022, Pulau Jawa masih aman. Masih aman terkendali, bukan terkendala. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam Ratu Bidadari, Dukun Kondang, Idola Sejuta Umat.